kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah berkorban segala-galanya untuk kita. Beliau pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di punggung Nabi, kari-ari onta, lagi sujud nih. Sehingga kotoran dan darah mengalir ke wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat tidak ada yang bisa bertindak Datang ke putri Nabi Fatimah mendorong Ari hari, -hari ontaid Seperti itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mengatakan betapa dahsyat rasa sakit ini wahai malaikat betapa dahsyat rasa sakratul maut ini kalau engkau mau wahai Allah timpakan rasa sakit seluruh umatku terhadapku wahai Allah Rasulullah sallallahu alaihi memikirkan bagaimana rasa sakit sakratul maut umatnya dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun semakin menderita sakit yang sangat parah seperti dicacah oleh pedang Sesakratel maut tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Tangannya kemudian ditunjukkan ke atas, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bukan nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahannam, masih ada harapan. Kita dapat syafaat Nabi Muhammad S. Kita Nabi belakang tum ashalabi. Kalian itu bukan saudara saudaraku, kalian sahabat sahabatku, ikhwani, hummudilladina lam yarawni walakin dahum yukbirun nabi. Saudara saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mahu beriman kepada aku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum kenapa antum tidak merindukan ya? Kalau Nabi menantikan kita di surga kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjemput umat jadi surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh alaihi wasallam ke surga. Allahumma shalli wa salli Allah wa Allahumma wa salli Allah wa salli